Mudah-mudahan dikasih kesehatan, dikasih panjang umur, dikasih rezeki lancar, dikasih hidup yang barokah dan bermanfaat bagi keluarga saudara maupun orang lain. Amin amin. Ya robbal alamin. Oke okay, Lur, video kali ini saya lagi di Balai Desa Pojok Wates Kediri. Di sini ada acara pemilihan lurah. Suasana di sini begitu ramai sekarang saya mau lihat-lihat suasana di dalam area pencoblosan lurah desa pojok wates kediri <laughs> ke, suasananya di sini <laughs> tidak begitu ramai lur jadi kalau mau mencoblos di sini masyarakat tidak bakalan antri lur foto yang dipajang itu pencalonan lurah lur Pak Darwanto sama Bu Lidandur Kanawati jadi yang dicalonkan jadi lurah istrinya Pak Lurah sendiri lur Masih. Petugas TPS-nya ganteng-ganteng juga cantik-cantik lur foto kedua sampai YouTube Bang <laughs> Ini para petugas TPS 3 sedang saya rekam. Biar masuk konten YouTube saya lur. dalam eh, eh, Sekarang saya di luar lur. Lihat Pak Lurah menyambut warganya yang pada mau nyoblos. Pak Lurah ini sudah dipercayai sama masyarakat desa Pojok Lur. Pak Lurah ini benar-benar baik juga dekat sama masyarakat. Makanya Pak Lurah ini sudah berkali-kali dipilih masyarakat maupun warganya jadi Lurah lagi. <tuh> semoga Bapak Ibu sesudah dilakukan pengecangan suhu dilihat kartu panjilannya panjilannya mencoba di GPS berapa GPS 1, 2, dan 3 berada di dalam gedung sekarang lagi di TPS 1, 2 dan 3. Hadir dengan sama pencoblosan di dalam gedung. Suasana Pak Lurah lagi bersalaman sama warganya yang mau nyoblos. Juga menyambut dengan senyum dan ramah juga disuguhkan minuman teh botol maupun ya, air putih tak, buat masyarakat yang pada menghadiri undangan acara ini. minum TPS 1, 2, dan 3 berada di dalam gedung. Sekali lagi? Although ini ada minum gratis panggilan bisa mengambil baik sebelum di maupun setelah di Alhamdulillah, Pak Lurah menang lagi Lur, Pak Lurah jadi Lurah lagi. Sekarang Pak Lurah sama istrinya juga para pengurus acara ini, pada keliling jalan kaki Lur, menyambut kemenangan acara ini.